Jawa Tengah yang kami hormati Ketua MUI Jawa Tengah Ustadz Wijayanto para sesepuh dan ulama serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Alhamdulillah Assalamualaikum pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara peringatan Isra' dan Mi'raj Nomor satu bantuan hibah kepada LPTQ Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua bantuan hibah kepada BWI Badan Wakaf Indonesia. Ketiga bantuan di Provinsi Jawa Tengah. Keempat Badan Amil Zakat atau Basnas Provinsi Jawa Tengah. Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah. Nomor 6, Moh Abror Rafi, mahasiswa Unsud peserta Istanbul Youth 2023. 7. Jambang 10 unit dari Basnas Provinsi Jawa Tengah kepada warga Melilir Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan. Delapan, Ilya Aska Maulida SD, Mahasiswa UGM Peserta Istanbul Youth Summit 2023 Sembilan, LP3KD Provinsi Jawa Tengah Penyerahan selesai Yang terhormatku Gubernur Jawa Tengah Berkenan kembali Diikuti Bapak Sekda dan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 amil zakat atau basnas provinsi Jawa Tengah. <SILENCIO> Kelima, Parisada Hindu Dharma Jawa Tengah. Nomor 6, Muhabror Rafi, mahasiswa Unsud peserta Istanbul Youth Summit 2023. 7 jamban 10 unit dari Basnas Provinsi Jawa Tengah kepada warga Melilir Kecamatan Gubuk Kabupaten Grobogan 8 Ilya Aska Maulida ST mahasiswa UGM peserta Istanbul Youth Summit 2023 9 LP 3KD Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan selesai yang terhormat Gubernur Jawa Tengah berkenan kembali diikuti Bapak Sekda dan penerima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, um swastiastu namo buddhaya rahayu uh, yang pertama saya doakan Bapak Ibu sehat untuk kawan-kawan yang dari Pemprov ini tanggal 1 Februari ya ya enggak padahal saya mau ingatkan kalau Januari itu belum terlalu banyak pekerjaan untuk serapan anggaran, Pak Yai. Februari itu ya sudah mulai agak lebih banter. Jadi enggak ada hubungannya sama gajian sebenarnya. Tapi karena tanggal 1 itu sudah kebiasaan gajian jadi yang diingat adalah pinter sama kredit. Yang saya hormati, Pak Kiai, Pak Yai Daroji, dan hadir di sini para Alim Ulama remokia yang hadir, teman-teman dari Pemprov, ya, Pak Sek, Pak Laupedi, dan tentu Ustadwicayanto, Matur Nuwun. Saya berkeliling selama beberapa hari ini sudah empat ekskarius targetnya satu. Bagaimana? Kemiskinan diturunkan dengan lebih cepat. Yang kedua adalah stunting. Ini dua PR utama. Dan kemarin dari evaluasi 4 titik itu kita nemu. nemu, Pak. Ya. Apa temuan kita, ternyata banyak dari warga kita itu yang memang butuh bantuan karena tidak tersentuh oleh yang lain. Maka saya mintakan kemarin apakah dari Biro Kesra, dari Dinas Sosial, yuk datanya ini di diupdate. Dicari warganya, dan Kades saya minta untuk yang paling depan. Nah ini kak saya kumpulkan, yang miskin-miskin ekstrim ini, Kadesnya kita minta mendata. Rata-rata satu minggu, tapi terakhir kemarin pertemuan di Magelang, itu ada dari Kabupaten Magelang, Purworejo, dan Kebumen. Kami siap tiga hari, Pak. Ya sudah, tiga hari. Dan kini banyak remaja putri, banyak ibu-ibu, ibu-ibu yang... Hamil kita minta untuk mendapatkan perhatian sejak bayinya dalam kandungan dan kesehatannya mesti disiapkan. Tapi kepada para remaja, ya putra putri, wabil khusus yang putri, ternyata mesti disiapkan betul. Agar mereka yang sudah menstruasi itu dikasih tablet tambah darah. Dan ini sudah berjalan, itu nggak bisa disepelekan. Dan saya minta ini karena banyak remaja-remaja, putra dan putri, kanda nono koncomu, ojo cepet-cepet rapi. Ini eh, dongguyu kabir mangsamu yang minta izin dispensasi ini banyak bro. <laughs> banyak hati-hati ini. Karena biasanya kalau masih usia muda, cepet-cepet rapi, mentalnya nggak siap. Fisiknya nggak siap, ini jangan disepelekan loh. Tadi itu loh. Ada mahasiswa tadi yang mau pergi ke youth, apa itu, Istanbul Youth Summit, oh boy, mahasiswanya pintar-pintar pergi ke sana, apa itu di sana, ada summit anak-anak muda, bertemu di sana, Bu ngomong apa, tapi pasti sudah menyiapkan diri masing-masing, gitu, disiapkan betul sampai ke sana, jadi generasi mudanya mesti siap-siap, karena Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah. Nah, di bulan Februari, setiap hari Alhamdulillah kita sudah mulai gaspol. Pendapatan sekarang sudah mulai kelihatan, ya nanti yang gajian, tadi itu tanggal 1 Bu, pun gajian Bu, utangnya Bang Pinten. Ya, jangan lupa zakatnya, oke? Okay? Uh, karena zakatnya ini penting dan kemarin rakor basnas juga coba kita sinergikan, nonton Pak Y. Kalau ingin tengah kabupaten, saya cerita dengan para bupati, wali kota juga saya sampaikan, eh basnas yang ada di kabupaten kota itu bisa loh untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang tadi itu yang mungkin di APBD belum ada anggarannya. Jadi kemarin kita sinkronkan dan saya sampaikan kepada teman-teman di Kabupaten Kota bahwa pada Rapatnas kemarin kita sudah berkomitmen benar kan alhamdulillah. pasnas provinsi dengan Kabupaten Kota sudah ikrar gitu. Untuk membantu penurunan angka kemiskinan maka tadi ada beberapa bantuan yang diberikan. Nah, mudah-mudahan Februari sudah kita masuki, yuk kita gaspol layanan masyarakatnya lebih baik. Jangan ada bungli, jangan ada korupsi, layani masyarakat dengan mudah, murah, cepat sehingga ini akan bisa berjalan dengan baik. Lah Pak Yai, kalau niku tunggu SMS tunggal, niku enak Wite ditegori gegger, gue kira kira umum, ruwamin ngerti. Niku Pak Ganjar, Wite, uh, Pak Pak Ganjar Wite kok ditegur? Niku kena nopo lambus yang ditegur, sehingga tiapku orang ngerti. Wah masuk di Facebook, akhirnya dicek. Oh ternyata ada mobil keberuan eh wis rusak apa jenenge wis tuwa. Ya sakjane dicek iso. Nek jaman kula dhisik napa no, nggih, Matun gitu. Matun iki ngerti lah ya? Ngerti matun ora? Ya dipangkasilah ngono. Di, dipotongi. Jadi kalau terlalu tinggi ya dipangkas, terus kemudian ranting-rantingnya dahannya yang ini dipangkas gitu aja. Kalau bisa tidak diteger, jangan diteger. Tapi kalau sudah rapuh ya ditegur dan ternyata setelah saya minta dinas untuk ngecek mpunok pak pun izin sudah lapor sama Pemkot wah tapi aluminium lesu nah klarifikasi tab bayon itu penting untuk tahu persoalan nah orang gas-gasan <gif> barusan jadi dikirimi berita Pak Ganjar macet di padi bagaimana pak gitu. mas medianya apa mas peran jawab wah langsung ditulis headline Ganjar ditanyain macet malah tanya medianya lulu maksudnya tak tega ini media mau ke apa barbie nggak tak jelas ki mau ke apa jadi hari ini tuh kalau sudah sifatnya ada sensasinya ki payu <laughs> terus diwajo ya inilah dunia yang harus kita nikmati hari ini ben sabar ujiannya tambah oke nah karena ini acaranya Isra miraj maka saya tidak mewajibkan kawan-kawan yang Hindu yang Kristen, yang Katolik untuk mengikuti. Jadi kalau mau meninggalkan tempat tidak apa-apa. Pak Gubernur, surat to ngejak-ngejak liani gitu. Tapi kalau ingin hadir duduk mendengarkan dan tidak keberatan juga saya persilahkan. Kita akan dengarkan Ustadz Wijayanto. Pernah denger ceramahnya Ustadz Wijayanto? Masane jenengan okeh nih, masane okeh nih, sering loh, sering loh, ya. Yeah. Nah kita nah akan dengarkan bersama Sehat, semangat terus Agar kita bisa panggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Wijayanto MA Dari Yogyakarta Untuk ini kami persilakan. Cek, cek, cek, cek, cek tes tes tes asam urat gula darah kolesterol trigliserid cukup jelas suara saya? Ibu-ibu jelas? Bapak-bapak jelas? Jelas apa tidak tergantung respon jawaban yang saya dengar. Ibu-ibu kalau jelas tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas? Kalau jelas, jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju enggak dengan poligami. Oh, berarti jelas, berarti jelas, berarti jelas. Bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas, tolong jawab dengan jujur dari hati yang paling dalam. Mumpung istri enggak ikut. Bapak-bapak setuju dengan poligami? Mana Anak SMA ikut setuju baik saya duduk apa berdiri Diri. saya di sini apa maju kal kalmayid di dalam Islam tamu yang baik itu harus seperti jenazah jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan Kapan dikafani Kapan dikubur kalau ada jenazah kok ngeyel nggak nurut berarti dia belum mati saya suruh duduk, duduk. Suruh berdiri, berdiri. Suruh pulang pun saya pulang sekarang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam selamat pagi untuk semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nastainu ala umuritun yawatirin. Wa shallatu wa ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi ala ilahi wa sahbihi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la wa asyhadu muhammadan wa qala Nabi yakni qati urrohim waqol Allah Ta'ala fil kitab il karim innamal mu'minuna ikhwah shodra al-hadim wa shodra rasulul karim wa nahnu ala dharika minasayidin wa shakirin walhamdulillahi rabbil alamin yang sangat saya takdimi saya banggakan, saya muliakan, saya doakan Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan, dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Yang pertama para orang tua kami, para guru-guru kami, para kiai kami, para maseh kami, para ulama kami. Mohon maaf Mas Ganjar, saya dahulukan Pak Daroji dulu karena beliau sepuh. Dalam bahasa Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dalukan karena kemungkinan besar juga akan mendalui saya. Kemungkinan besar, walaupun belum tentu. Mohon maaf, mohon maaf. Bisa-bisa saja yang sepuh duluan saya belakangan. Bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang sepuh duluan. Bisa enggak? Karena kematian itu di tangan selalu kalau ada statement seperti ini disambut dengan senyum karena kesalahan mindset mindset pertama di indonesia, di semarang ini kalau ada orang mati pertanyaannya tiga dan itu salah pertanyaan pertama itu kalau meninggal usia berapa apakah mati harus tua? adakah anak kecil yang mati? adakah remaja yang mati? adakah bayi yang mati? mati nggak harus tua di depan pesantren saya saya lihat sendiri, anak di usia remaja masih mahasiswa, masih segar bukan? enak-enak mancing di kali cuti, masih muda, enak-enak mancing enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati luar biasa serius Loh, masih muda padahal, masih muda mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh Saya ketemu mahasiswa S2 saya di MMGM itu di bandara. Itu ya Allah, itu kok bening cantik ini siapa? Enak-enak telepon langsung deket ke saya. Halo, halo, halo, mati, Bu. masalah luar biasa. Jadi mati itu satu tidak mesti dia kita tidak akot amkan dan asbab. Kita tidak tahu kapan, di mana dan apa penyebabnya. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya. <tuh> Ya termasuk yang saya banggakan juga saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Gubernur Jawa Tengah saya biasanya manggil ya Mas Ganjar gitu aja tapi sekarang Bapak lah, Bapak Ganjar karena beliau dari performnya lebih duluan meninggalkan dunia hitam daripada saya. Beliau lebih ya lebih kelihatan keluar nur. Nur, ya, jadi sudah mulai bercahaya, uh, ya. masya Allah. Mudah-mudahan, ya, saya pokoknya di belakang Pak Ganjar. Tahu kan maksud saya, ya gitu. Yang saya hormati Pak Sekda dan juga seluruh pimpinan semuanya dari palapi bidang dan semua yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir-hadir ini semua diberkahi Allah. Sebagaimana Isra Mirot itu adalah yang mubarakun, yang diberkai khaulahu, yang semuanya akan dapatkan keberkahan dan inilah inti dari pertemuan kita untuk cari keberkahan mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah berikan kesembuhan yang masih punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik anaknya yang nakal-nakal jadi anak yang soleh dan solikah yang jomblo-jomblo didekatkan jodohnya hmm. yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan, ya yang masih ada utang-utang belum lunas mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya <risas> amin keceng kenceng hutangnya banyak bapak ibu yang saya melihatkan Masya Allah tentu ketika buku Maidah buku Maidah itu saya hitung sudah enam kali nelpon saya berkali-kali acara dengan mas Ganjar itu selalu enggak pas kalau saya bisa Pak Ganjarnya nggak bisa, Mas Ganjar bisa, saya nggak bisa, jadi sering sekali. Dan hari ini kok pas, ini pun dirubah. Tadinya udah jam 2, tanggal 2 saya lock, langsung dirubah kemarin. Mas Ganjar bisanya Pak Ganjar hari tanggal 1, oke siap, langsung saya lock. Dan komitmen ini saya jaga, seandainya pagi ini saya dipanggil Pak Jokowi pun, saya tidak mau karena komitmen dan integritas saya kepada saudara saya harus jaga integritas itu Dan saya nggak mau dipanggil Pak Jokowi karena nama saya Wijayanto Serius loh Bapak ibu yang saya muliakan, hari ini Masya Allah Kita ada dua paket, satu bicara tentang Isra Mirot Dan yang kedua tentang kerukunan umat beragama Ini harusnya dua paket, ini pinter-pinternya panitia, itu paket hemat harusnya isrok Mirot sendiri kerukunan sendiri ini dua tanda tangan harusnya ini. Ini. Ini. tapi ya model sekarang ini masya allah kalau perlu ini harusnya tiga jadi isrok Mirot kerukunan beragama dan song song ramadan jadi sekali ini. Jadi, paket, ini paket iman masalah sebelum kita mulai semuanya kompak dulu ya Halo. nah ini nggak responsif namanya karena tablik akbar itu yang sulit Bukan masalah isinya, tapi membuat kemasan supaya sampai di hati. Karena kalau ini nggak saya, nggak respon, nanti saya ceramah 3 jam, nggak masuk di hati. Apalagi yang di belakang-belakang, hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, uang belum masuk, udah keluar lagi. Apalagi nggak lihat saya, baru dimulai aja langsung pilahi Taufik, wanita dapat sandaran langsung bis Mika, masya Allah saya baru mau serius, sana sudah sampai Sidrotul Muntaha Ternyata di ruangan tinggal saya sama Mas Ganjar aja. Masih hidup? Halo, halo. Nah ini gak responsif Halo itu jawabannya, he. Itu namanya responsif, halo Hai. Hey. Halo, halo, hai. Hey. He, he, halo Halo, he, halo Halo, he, he, halo, halo he. he, halo, he nah ini kelemahan orang di tempat dimana 500 orang itu malas untuk berpikir ini kelemahan pertama maka kalau kita kuliah di luar negeri S2 saya di luar negeri S3 saya di luar negeri nanti kalau di luar negeri cari orang Indonesia kuliah itu gampang asal duduknya di belakang gak pernah tanya itu pasti mahasiswa dari Semarang persis kalau umroh dan haji saya haji baru 21 kali Umroh baru 71 kali, jadi saya hafal. Dan umroh haji saya umrohnya sokeh, sokongannya mengakeh. Hmm. Umroh haji saya itu kosasi, ongkosnya dikasih. Karena haji kan banyak, ada haji Abidin atas biaya dinas, karena dia jadi kesra, jadi gubernur, gitu, jadi adinan namanya. Itu dibayari ada ada haji kosasi karena ongkosnya dikasih, ada haji Wahyu karena sawahnya apa? Yuk. ada Haji Mansur karena halamannya kena busur. Macam-macam, Haji Tomat berangkatnya Tobat pulangnya. Nah. berangkat suka beli judi begitu pulang malah jadi bandar. Nah. Ada Haji Abu Bakar atas budi baik gulkar. Waktu itu waktu itu waktu itu. Ya, zaman dulu zaman sekarang. Ada Haji Abu Rosid arbudar ora Ya karena ditipu travel, itu dulu banyak Jawa Tengah yang kena itu bu, halo kompak gak ini? Apa? saya uji kekompakan dulu karena ini bicara tentang kerukunan akan saya mulai daripada banyak ngomong, omdo do, omong doang no nato, no accent, no accent talk only daripada kita ya mohon maaf daripada kadang-kadang ngomongi gampang nglakoni sing sekarang saya uji kekompakan kita dulu sebelum kita bicara tentang pentingnya kerukunan. Kalau saya bilang satu, tepuk satu. Gampang kan? Kalau saya bilang dua, tepuk. dua, Ini kenapa saya kalau umroh dan haji tadi? Karena kalau umroh, di jamaah Semarang jangan pernah cari di masjid. Pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya uang Semarang. Apa? Serius, uang Semarang banyak belanjanya daripada ibadahnya. Kalau terpaksa di masjid, cari yang sandaran dan tiduran. Itu mesti uang Semarang. Oke, kalau saya bilang satu, tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Kalau saya bilang empat, tepuk. Tolong semuanya, satu. Dua. Satu. Tiga. Dua. Satu. Dua. Empat. Ada dua belas orang ini di sini, empat di, mohon maaf, di sana ada delapan orang. Tolong Mas Ganjar, itu jangan dijadikan di ASN di gubernuran itu. Itu enggak kompak. Itu, itu kalau, kalau nanti diangkat paling jadi korupsi ya. Yeah, ini iya yeah. karena kegiatan enggak ada, tapi main anggaran aja. Masya Allah, ada empat juga. usah oh, aja. Hmm. saya belajar psikologi. Psikologi itu tahu karakter seseorang orang itu bisa dilihat karakternya, itu dari kekompakannya, makanya nanti apa kesenangan olahraga aja bisa kelihatan karakternya kalau olahraga senang catur, itu beda dengan orang yang suka basket, orang yang sepak bola, karena itu teamwork bahkan bisa dari profil wajah, bisa dari tulisan tangan, itu bisa dilihat karakternya tanda tangan, karena apa? itu ekspresi, kalau tulisannya lancip-lancip dengan lingkar-lingkar itu beda Bahkan bisa dilihat dari apapun, jadi orang itu bisa dilihat karakternya. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri, mohon maaf, yang belum nikah, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah, ada kecenderungan kurang setia. ya Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami. Enggak, untuk nyari handphone. Karena wanita di gubernuran ini sudah dalam tidurnya Dalam selimut wajahnya memancarkan nur. Di dalam selimut wajahnya bersinar, bercahaya. Bukan wajahnya bersinar, tapi mainan. Nah itu pelakunya ada di situ, masa luar biasa. Bapak-Ibu yang saya muliakan, bahkan saya bisa melihat. Gak usah dilepas kacamatanya malah ngelepas si kacamata nggak lihat enggak ada hubungannya. Bahkan dari garis tangan. Ada yang mau saya tebak tangannya? Bisa saya lihat? Coba angkat, angkat ke atas, Bu. Ya, satu aja, satu aja. Oke, megar, megar-megar saya ingin lihat. Ini, ya, rapatkan, rapatkan, rapat rapat. Rapat? Rapat, oke. Kumpulkan semua darah di tangan. tangan, oke. Lepas. Kurang kumpul, kurang kumpul. Jadi belum kelihatan garis wajah. Ya, lepas, lepas. Alhamdulillah Ibu siapa dengan ibu? Ibu Restu, bu Restu Sudah nikah kan bu? Berbahagialah suami yang mendapatkan Ibu Restu Karena ini punya karakter yang sangat solihah. Insya Allah ini tipe wanita surgawi Insya Allah Karena dari kelihatan dari karakternya sangat mudah ditebak Dan ini karakternya kuat Tentang ini Kenapa? Karena dia penurut. Seru gini, mau seru gini, mau seru gini, mau seru gini. Masya Allah, luar biasa, Bu. Surga untuk Ibu. Surga Masalah ada yang salah dari saya, ada yang salah dari saya. Oh, saya itu ahli psikologi, jadi saya tahu bahasa hmm. Coba sebelahnya. Oh, sebelahnya kurang baik. Ini enggak ini hmm. Bapak Ibu yang saya melihatkan Isra dan Mirot, ayat yang dibaca. Ya, slide saya. Biar ada, nah, saya bikin 42 slide, eh, tapi paling hanya tiga, ya. Next, ya. ya. Ayat ini bicara tentang Isro. Isra ini saya persingkat dulu, tadi karena sudah dibaca. Isro ini punya learning point. Learning, ya. oke. Okay. learning point pertama, ya. Next, next, ya. ya. Itu horikul ada. Di luar nalar manusia karena tidak mungkin dalam semalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagaimana Nabi dari apa Mekah ke Palestina sekarang saja tidak mungkin semalam untuk perjalanan darat kecuali pesawat. Oke, okay. maka ada kalanya di dalam kehidupan kita itu tidak semuanya sesuai dengan akal kita, nalar kita karena Allah jalankan. Semut di Semarang ini mungkin nggak ke Jogja. Kalau hitungan semut tidak masuk nalar, tapi kalau Allah yang jalankan bisa. Semut itu nempel di tas saya. Terus saya sampai di Jogja, terus lho oh, kok ada semut keluar semut mana ireng-ireng rata wados. Hmm. Oh, semut Semarang. Oh, ini pas kebanjiran, Masalah, biasa. Nah, baru ngomong-ngomong dengan saya tiba-tiba saya diundang Mas Ganjar lagi. Karena ini teman saya dulu di Senat dulu, Forcom, UGM, teman-teman, pokoknya gini. Saya tahu persis Mas Ganjar dari Aziz dulu makanannya juga kateris sego kucing. Saya tahu. Itu pun ngutang, ngutang ada, ada. Ya tahu persis saya itu kateris itu, ngerti. Ngutang, sok juga ngemplang barang, ada ngemplang apa ngerti. Saya tahu persis itu. Tiba-tiba Mas Ganjar manggil saya. Ini saya itu di teman gubernur yang jarang ngundang. itu, masya Allah luar biasa. Buka uh, tolong ya, tadi sudah ini tolong ya Jadi mohon maaf, akhirnya saya diundang sini lagi Loh, gue seminggu rakyat tak neng di, neng Yogyakarta Prek, ramungkin, nah, gue melakuk lagi mudar, anu. Tapi karena Allah yang jalankan, mungkin gak? mungkin. Demikian juga Allah sedang membuat harikul ada. Jadi bukan kemauan Rasulullah jadi subhanalladzi asra laili mina bi laili Masjidil haram ilal masjidil Yang kedua itu bi Abdihi berarti yang diperjalankan abdun berarti jasad dan ruhnya, bukan sekedar mimpi. Yang ketiga, di situ ada barokah. Apa itu barokah? Karena rezeki yang diminta adalah berkahnya. Gaji Anda boleh di gubernur ini gua gaji itu sebulan 40 juta. Cukuplah 40 juta. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, serigis, makanya banyak, tidurnya betang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Lulak-lolok, -lula, tulalit, on. Suaminya galak, sudah hilang berkah. Pilih mana? Gaji 40 juta, keluarganya enggak tenang. Dengan gaji 75 juta, tapi keluarganya aman. Damai. Berkah yang pertama adalah sifatnya ilahiyah maka disebut berkah kalau dia berkaitan dengan Allah maka saya senang sekali ini bicara tentang kerukunan umat beragama tapi bicara tentang bagaimana peringatan Israq dan Mi'raq karena dikaitkan dengan Allah setiap sesuatu yang berkaitan dengan Allah itu akan jadi berkah karena berkah datangnya dari Allah kenapa orang makan dimintakan berkah padahal makan yang dimakan nasi tapi kalau mau makan, yang disebut Allah apa petani? Petani matur petani matur Gimana? Doa mau makan? Allahumma ini, autubika minal fubusi wal Ya. Kalau mau ke toilet, Allahumma barik lana. Gimana? Pinter. Ya. Kalau mau belajar, buku disiapkan. Terus bismika Allahumma. SMA-CG Kalau kepala dinasnya datang Dari jauh kelihatan langsung Sumumbukmun um Masya Allah Halo Halo Masih fokus gak nih Coba tangan kanan diangkat Ini kelihatan yang fokus Tangan kanan diangkat Semuanya Ya gerakkan, gerakkan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordania, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi Allah sedang gerakkan. Cek cek tes tes. cek cek cek cek cek cek ya yeah. memang mati itu serba rahasia Allah betul kan hmm. orang orang enak enak makan terus mati ada nggak? makan kacang bis bisnya tabrakan mati hmm. ya yeah, cek cek cek cek cek cek cek, cek, cek, satu, dua, satu, dua bagus yang mana? satu aja, satu aja. Nah, nanti, ibimu enggak mau diduakan ya, ya mati itu tiba-tiba kan ya, semua orang tidak tahu enak-enak ceramah terus mati, ada enak-enak dengarkan ceramah pulangnya mati ada nggak banyak, kalau yang ceramah mati, jarang iya Mati itu rahasia Allah dan untung mati itu nggak ketahui karena kalau orang tahu matinya kapan tidak ada dinamika kehidupan. Pasti ketemu orang kapan mati pak, oh, kurang tiga tahun. Wah saya kurang dua bulan. Wah saya kurang dua hari. Pasti nggak ada wajah cerah. Diajak makan enak nggak usah mau mati yuk nggak masalah luar biasa. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan juga seneng karena bisa menyebarkan undangan. Hadirilah pemakaman kami. Ya, broadcast si jemungut, kurang 2 jam belum ada yang datang berangkat sendiri, mau kemana? harusnya kuburan, mau harusnya mati? kurang 2 jam masalah tapi pasti nah, jadi mati itu, untung mati itu nggak urut abjad tidak hmm. urut abjad, mati pertama A kedua B, ketiga C, ketiga D, darut C kemana-mana saya ya, pak baru FG terus ganjar hmm. W, lama, Wijayanto lama, Ganjar dulu, atau judulnya ya, ya, dulu, gitu ya, ya, gitu ya, suwarno dulu, mohon maaf ya, jadi untung nggak urut abjad, tapi pasti, ya, besi -besi. Bisa saja dari Z, dari Zainal, Zulkifli bisa nggak? Tapi seringnya dari A jadi seringnya lo seringnya Arifin Ilham, Ali Jaber, gitu, baru ene, ene, ene ya Wijayantol, enggak lo lama Bapak dulu, Bapak apa? S dulu S dulu enggak, enggak, mungkin ya duluan saya Pak, ngelayatnya, ya hmm. ibu, halo Ulang tangan kanan diangkat semuanya, Gerakan, gerakan saya Sri Subi. Semua lihat saya, semua lihat saya, saya, ikuti perintah saya. Lebih biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun. Semua lihat saya, fokus, fokus, semuanya, semuanya saya. Agak jongol di, jongol tegakkan, tegakkan, tegakkan. tegakkan semua lihat saya, lihat saya, ikuti perintah saya. Le, pegang, dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagu, bapak dagu dagu bapak pegang dagu pegang dagu pegang dagu dagu dagu dagu masalah masalah masalah masalah ya ternyata ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang di Makanya saya datang di tadi sejak datang di sana dimakan makan soto saja ya Allah bu, bukan diajak makan langsung disuguhi, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV kalau saya siaran di radio satu pun nggak ada yang tak foto. Padahal saya sejak Mas Ganjar mahasiswa saya itu sudah aktif di radio di Cilunimo. Saya mengenal baik dengan Mas Ganjar itu dulu di Cilunimo itu. Itu dua pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini semuanya bida dagu, dagu. Bapak enggak usah tertawa, 6 kali enggak turun, turun, dagu, dagu. <laughs> itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, itu dagu, itu dagu, itu dagu. <laughs> Maka pemimpin, itu mohon maaf, itu punya penga Maka pentingnya bagaimana kita memilih pemimpin. Paham maksud saya? Hmm. <laughs> Yang penting bukan tepuk tangannya, oh, nyatanya rakoempak, oh, romwong-rulas rakoempak. Nanti terima kaos tapi nggak nyoblos. Itu biasanya itu. Halo. Yang keempat ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak orang. Dagu-dagu-dagu. Halo. Masih bisa fokus? Masih bisa fokus? Tolong jawab. Jangan lebih dari 5 detik. PC saya pernah apa? Semuanya mikrofon ini warna apa? Oke. Okay. Peci warna apa? Celana warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya Ini kok hanya 11 orang yang fokus ya. Masih hidup nggak ini? Peci apa? Celana warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Jadi orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Peci warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? <tik> <tik> <tik> <tik> Nusayur Mas Ganjar, saya nggak bisa ngelanjutkan tahu sih di sini ini yang diundang Pak Ganjari, wong Edian ngapeng. Gak tau mana Dagu, mana Jidat. 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Semarang loh ada kelelawar tidurnya waktu malam itu aja di... Sudah jawabnya kenceng, teriak, bentak, ngarep dewe. Malam. Di sini kelelawar tidurnya waktu? Wow singetan kelelawari sing jawab Bapak Ibu semuanya halo Isra itu bicara tentang bagaimana perjalanan di waktu malam maka malam adalah untuk ibadah maka perjalanan adalah perjalanan ibadah ini mengesankan bahwa semua aktivitas yang Isra harus dimikrotkan apapun yang dikerjakan ini harus dimikrotkan Isra itu hubungan mendatar, perjalanan mendatar, mikrot perjalanan ke atas. Maka apapun yang Anda kerjakan di dunia ini harus untuk akhirat. Berkaitan dengan Allah inna solati, wa mahyaya, wa mamati, wa kerjai, wa gubernuri, wa syedai, wa kabdinasi, wa apalilahi, maka poin penting isra Mikrod ini bicara tentang Apapun yang kita lakukan niati untuk ibadah Karena Bapak Ibu bisa masuk surga setinggi-tingginya Dari pekerjaan dan bisa masuk neraka sedalam-dalamnya dari pekerjaan Pekerjaan ini berapa banyak orang masuk surga karena kerja dengan baik Satu dengan niat yang benar Suami istri niatilah untuk ibadah Maka suami gaji istri tidak tergantung layanan istri Karena untuk ibadah Lu biasanya 10 juta ini 9 juta kurang 1 juta Kemarin masakmu gak enak nih, potong 1 juta Kalau gitu nikah aja dengan catering Lu biasanya 10 juta bantal berapa Kurang 200 ribu lihat setiap kamu miring ini potong. Kalau gitu nikah aja dengan laundry Demikian juga istri Jangan tri, tri, mainan handphone aja Yam. Jangan sampai ibu melayani suami tergantung gaji Minum mau pahit, kurang gula, ingin kurang enam hmm. ratus. Cucian orang sih, oh, kurang bolong ngatus ya hmm. ini. Ini enak berhubungan suami istri langsung stop stop, stop iya, saya hitung ngatus nih nggak dilanjut. Hmm. Kalau gitu, ini yang sunan kuning, no. Hmm. Kok tahu itu tempat apa ya, Pak? Kok tahu sunan kuning kemana? Hmm. Ya, Ibu yang saya muliakan. Inilah semuanya niati untuk ibadah, dua cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah, tidak jadi ibadah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood itu bagus, nolong orang miskin. Miskin itu sini, miskin, miskin, miskin, miskin, miskin, Tapi ngambil miliknya orang kaya. Kayak itu sini, kelihatan dari duduknya aja beda. Hmm. Jangan tersinggung, ini hanya masalah perbedaan kasta di antara bapak ibu semuanya. Bu, bu, ngasihnya baik apa jelek? tapi caranya dengan rampok miliknya orang kaya ibu handphonenya, oh handphone kok opo lah opo malahan akun, handphonenya gak ngerekam maksudnya alur biasa, Oppo tak kasih iphone tapi saya ambilkan dari pak ganjar saya ngambil pak ganjar, saya kasihkan ngasihnya baik nggak? tapi caranya dengan ngerampok miliknya orang kaya maka jadi Robin Hood. Maka sama Anda kerja di sini tapi akuntabilitasnya enggak jelas, responsibilitasnya enggak jelas, fairnessnya nggak ada, transparansinya enggak ada, independensinya enggak ada. Maka Anda terlibat korupsi, Anda terlibat mafia segala macam, maka kelihatannya niatnya bener, caranya salah. Yang ketiga, bidang kerja, alhamdulillah, semalam, alhamdulillah, kerja di gubernur ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat Kerjaan anda halal, padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat itu jarang <risas> Tapi dalam hal ini kerjaan anda halal Tinggal yang keempat nanti Hasil kerja, pertama Bahagiakan keluarga Niatnya sudah isro, Nanti, eh, niatnya sudah mikrod Untuk Allah, untuk ibadah Yang kedua, isroknya dibereskan Isrok itu semua kegiatan duniawi Ini isrok, tapi harus Dimiqrodkan maka makan nasi, nasi yang nanam petani tapi yang disebut Allah maka gajimu berapa miliar kalau orang Islam kok enggak mau sholat enggak akan dapat berkah mending gajinya miliaran gaji cuman pas-pasan aja, kok sampai enggak sholat karena sholat untuk menyarankan berkah maka orang Kristen pun lihat apa-apa ya puji Tuhan orang Islam lihat apa? Masya Allah, subhanallah, Allah. lihat orang cantik, subha nah, lihat orang jelek, naudhu Bilah. Lihat gajinya, Mas Ganjar. Alhamdulillah, gaji pegawai kecil. Alhamdulillah, alhamdulillah juga. Kenapa disebut nama Allah supaya orang itu berkah? Orang itu, orang katanya gak kenal agama aja, lihat apa-apa. Oh my god, oh my god, kenapa? Karena berkaitan dengan Allah, semuanya kuasanya Allah, maka itu sudah jadi berkah. Sekali lagi, niatnya benar, caranya benar, ketika bidang kerja yang keempat, hasil kerja, bahagiakan keluarga. Jangan-jangan lupa. Untuk Roh Matandil Jangan lupa Zakat Infak Sodako Menurut saya ibu Pak Kiai Ini Basnas sudah bisa Berapa persen Berapa persen Provinsi penuh Penuh, alhamdulillah. Makanya, semua yang di provinsi mohon maaf, harus potong gaji sebelum diambil. Karena pencuri yang paling kejam itu siapa? Orang yang kerja di gubernuran dapat gaji, tapi dua setengah persennya gak dikeluarkan. Itu mencuri miliknya orang miskin, kurang ajar. Kalau ngambil, ya Mas Ganjar masih lumayan, gajinya masih cukup lah, Mas Nah, yaudah, tidak lakukan kecuali saya kan friend teman saja, nggak apa-apa. Ini, ini, tadi saya lihat handphone-handphonenya ditaruh terus ya kalau tidak mau tak saut Bapak Ibu, halo. Jadilah inilah maka untuk orang. Untuk itu isra dan mirot ini tolong diperhatikan baik-baik. Sekarang dibaca surat nisa next, next ya, ya terus berkah ya. Jadi berkah itu ada empat, satu sifatnya Allah kepada Allah, dua sebentar ya saya ulang, saya ulang ya saya ulang. Berkah itu sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya ya yes, sebelumnya, saya terangkan empat dulu biar enggak ini satu, ya udah klik satu lagi ya. satu, disebut berkah kalau berkaitan dengan Allah dua, berkah tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan tiga, berkah tidak bisa diukur empat, disebut berkah kalau ziyadatul khair bertambahnya kebaikan jadi kalau kita pulang dari sini lebih baik jadi suami lebih baik, jadi istri lebih baik jadi gubernur lebih baik, menjadi pegawai lebih baik maka itu diberkahi. tapi kalau di situ bertambahnya dunia tidak menjadi baik itu namanya istidrot istidrot itu di lulu itu di ujo di uja, di apa? bahasa indonesia nya apa di ujo, di di apa, di Bukan, bu di ujok, dilulu itu kelihatannya nikmat, tapi bawa sengsara. Kelihatannya diumbulkan ke, ini arti di, bro, ya, itu. Jatuh kalau dari anak tangga satu nggak apa-apa. Neng nggak bisa kau puncak tibo motor, ya, ya. Kalau masih kopral dicopot nggak apa, tapi kalau sudah irisan jengkol sambel balado, irjen sambel balado misalnya gitu, Uwo sudah itu uh, tiga bulan nggak selesai-selesai masalahnya. Kenapa? Karena sudah di puncaknya. Halo. Saya kebetulan kemarin malam ketemu dengan Ketua BIN, Pak Budi Gunawan, mengandang seluruh, ada kabar gembira Mas Ganjar, ini pesantren-pesantren eh, yang lebih dari 100 tahun umurnya, dapat dana pembinaan luar biasa banyak dari pusat ini. Ini kemarin dikumpulkan, saya suruh ceramah, ada Bu Mega juga, ada Pak Budi Gunawan. Kebetulan sekaligus Pak Budi Gunawan, orang tuanya habis meninggal, E, seminggu yang lalu jadi tujuh harian, tujuh harian saya ngisi sama Anwar Zahid sama e, jadi Anwar Zahid. Bapak Ibu yang saya muliakan mohon maaf sekali lagi satu kalau bagaimana orang supaya tidak dapat istidroh dunianya datang tapi tidak baik kepada keluarga tidak baik kepada Allah. Dulu ketika punya motor sering ke masjid begitu punya mobil malah jarang ke masjid berarti itu sedang di istidroh. Dulu ketika di daerah oke, okay. tapi begitu sampai di pusat ternyata malah la sholah wa la shomah Semuanya kudungan apek-apek tekan konon, nonton gedung tinggi-tinggi copot kabih dari you can see, I can use Ya semuanya Tenktok minimalis semuanya hilang Peci-pecinya hilang Berarti dia sedang di Dunianya naik tapi Maka, maka Apa supaya orang itu tetap di dalam Israq dan mirot ini Maka dibaca surat Anissa, yuk Next, next, next Next, saya lompati aja Next, yuk Oke, okay, sekarang baca pelan-pelan uh, MC-nya mana? Ya, baca pelan-pelan saya terangkan dari sini MC-nya mana? Ayo, dibaca Allah, dan janganlah Kamu mempersekutukannya dengan ya, satu sesuatu, ini, pun. ini me'rod Pertama orang hidup itu Jangan lupa, sembahlah Allah Jangan ada sirik Jadi yang penting hubungan kita dengan Allah Orang yang ada agama, hubungan dengan Allah, itu orang yang kenal Tuhan, itu kayak orang hidup, kata Nabi. Tapi orang yang gak kenal agama, itu kayak orang mati. Perhatikan baik-baik, kenapa Nabi mengatakan kayak orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal, orang mati gak ada harganya. Kenapa gak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, ayam bakar, jadi sate, jadi guling orang hidup mahal, kalau enggak percaya silahkan Panitia Bukamaidah undang ke sini seorang bernama Lesti Kejurah enggak cukup dengan 10, 20, 30 juta saya pernah make up bareng di Indosiar nanti Ramadan juga saya ada kontrak lagi itu untuk yang ke 13 tahun ini 13 tahun tetap di Indosiar, nanti saya sahur tetap Indosiar itu jelang buka di net TV kemudian tv1 jam 1 Kemudian jam 2, enggak usah dihitung itu rezeki saya, Melang hitung rezeki saya dulu. Pengen jadi gubernur, bu tapi enggak ada yang milih. Ya, udah enggak jadi. Bu, bu, bu, saya tanya, Lesti, kamu paling spektakuler itu berapa? Diundang kemana? Manajernya sebelahnya kemarin, Ustadz itu bulan kemarin, tahun kemarin dia diundang ke Kalimantan 600 juta seorang yang pemilik tambang menikahin anak ngundang Lesti ke jura 600 juta untuk seorang Lesti karena masih hidup yang sekarang Lebam oh, itu karena dipukuli sama disusul Vena Melinda disusul yo nonton lambe tulang abeh bapak ibu kenal mbak Ayu Ting Ting saya pernah satu panggung di Lampung, Pak Ayu Tingting, saya lihat anggarannya karena tanda tangannya saya lihat, itu semuanya, untuk spj nya segala macamnya 150 juta hanya mencari alamat palsu, begitu mahalnya orang hidup, Mbak Raisa ulang tahun SMA 8, lustrum SMA 8, itu kemarin 200 juta, nyanyi 6 lagu, itu pun, Ridernya jemputnya harus pakai alpar terbaru Ada lima asisten harus dipintang lima nginepnya Hanya tentrem atau ispak tidak beli tempat lain hanya itu semuanya Itupun pakai alpar itupun harus pakai ridernya begitu dupa. begitu mahalnya orang hidup Orang Semarang pasti kenal Mas Dukul Arwana Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan Tahun kemarin saya nengok masih bisa mengenal Ini Ustaz Janto datang masih senyum-senyum sekarang udah kosong Nah, pulang haji kemarin saya nengok sudah nggak kenal siapapun yang datang. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan. Pernah Mas tukul satu miliar sebulan, 9 tahun yang lalu, sehari secara lima kali dalam Ramadan itu satu miliar sebulan. 1 M itu sama dengan gaji Pak Sekda berapa bulan? Ya, ya mungkin tiga bulan lah ya sambil ngambil-ngambil. Sambil ngambil-ngambil anggaran sama jual-jual inventarisin mana Begitu mahalnya orang hidup, tapi kalau udah mati nggak ada. Maka orang mohon maaf kalau tidak merots, anda kerja nggak ada hubungan dengan Allah, nggak nyebut nama Allah, nggak ada hubungannya dengan agama di hadapan Allah nggak ada artinya. Kalah dengan binatang paling kecil, teri teri teri itu sudah mati jenazahnya almarhum teri. Allah Ya Raham, masih jadi komoditi ekspor itu makanannya Mas Ganjar waktu mahasiswa teri ceninge sambil teri bu ceninge sego kucing ini segoni ini teri ini asin ini kayak upil berarti tahu mangan upil kok ngerti mana? saya beli, waduh, menurut saya ini rong ewu pinggir malioboro rong ewu, makatus Biasanya mas Ganjar, tak papat, masalah biasa Nah, dari sisi ini, sekali lagi Betapa teri masih ada harganya Tapi, walaupun dia artis, walaupun dia pejabat, walaupun dia ustad Kalau sudah mati, hidungnya ada yang mau 200.000 Kupingnya ada, ini artis dulu, artis Terkenal, mati, kira-kira Kupingnya mau ada yang 100.000 Kalah dengan binatang Teri, maka ini Pertama, kaitkan dengan Allah Yang kedua, ini mi Setelah Mi'rod adalah Isra' Yang kedua Dan berbuat baiklah kepada dua orang 14 ibu ayat di dalam Al-Quran Setiap berbuat baik kepada Allah baik kepada baik pada orang tua Tidak pernah diputus Jadi Isra' Itu dikaitkan dengan Mi'rod Berbuat baik kepada Allah Terus berbuat baik kepada orang tua Kenapa orang tua? Anak-anakku dengerin, mohon maaf, ya, anak anaknya saya maaf. Anda belum bisa paham karena Anda belum punya anak. Saya paham ayat ini setelah punya anak. Istri saya itu tiga anaknya. Ya Allah, kan istri? Kalau satu s, one. Kalau dua s, two. Kalau tiga s, three. One, two, three. Tanya Pak Ketua Basnas. Ya Rasulullah, siapa yang paling menghormati dalam hidup saya? Ibu, kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Jadi ibu setuju dengan poligami? Berarti nggak paham? Raih bahasa Inggris, Raih so ngitung. Tapi laki-laki suka dia bu suka cari menang sendiri betul bu, suka merasa super betul bu, makanya saya enggak suka sama laki-laki. <SILENGALAN> makanya saya enggak mau ikut citayam-citayam, enggak mau, berbaik orang tua, hey, eh, Kenapa kok ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua, sholat Anda seipat apapun, kalau Anda durhaka pada orang tua, enggak ada artinya sama sekali, mikrot Anda enggak ada artinya kalau enggak Isroh. Maka... Bagaimana dengan orang tua? Orang tua mau nggak dia ketika istri saya harus keluar negeri, karena istri saya juga dosen Istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya selisihnya 9 tahun dengan istri saya Karena kalau saya ngajar di UKM, selalu ada wanita duduk paling depan Pernah saya ngajar, bukan nulis pelajaran, paling gambar wajah saya Terus saya lihat, kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia hmm. Hmm. Ya, Tapi ya dari awal itu beda dengan mas Ganjar Enggak usah kayaknya Salah Mas, tadi titip salam mas. Genggara -genggara. Kan gak ada buat Genggara -genggara. ya Mas Ganjar. Kan nggak ada ya nggak ada rakyat. Ya, lu, lu, lu. Jadi, bu, bu, bu, bu. Itu, memang saya ancam sih, kalau nggak mau, nggak saya luluskan. Kalau mau nggak, kerja mau. Dan isi saya itu anak ulama, anaknya kiai, anaknya ketua badan Wakaf Uii, bekas pabrik buat, warisannya banyak di tengah kota Jogja Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah. Tapi sayang sampai hari ini warisannya enggak dibagi-bagi. Hmm. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun ini. Sudah hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. tak hitung-hitung terus. Hmm. Jadi saya Bapak Ibu yang saya melihatkan, orang tua ketika istri saya harus keluar negeri, anak saya sakit. mau anak tiga yang sakit dua. Saya sampai berdua, ya Allah. Bo, yang sakit saya saja, biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Anaknya sakit, orang tua ikut sakit. Betul, bu? Tapi orang tua sakit, anaknya ikut sakit. Maka, kenapa Allah menggabungkan setelah Ismailot langsung isroknya kepada orang tua? dengerin hei ya, anak-anak SMA ini. Dengerin. Bahkan mohon maaf, ada yang mau menggantikan orang tuanya? Orang tuanya udah pikun, ya Allah. Bu, yang pikun saya saja, ya Allah. Biar orang tua masih sekolah di SMA, ada yang mau? Bahkan saya lihat langsung, bagaimana orang tua itu waktu mati bayi, dia lihat saya orang daerah, Bu, saya orang desa juga, saya pernah lihat bagaimana orang tua anaknya pilek waktu bayi, dia nyedot umbel anaknya, dia ngisep ingus anaknya waktu bayi sakit, ibu pernah lihat, pernah ngalami seorang tua mau ngisep ingus anaknya, tapi jujur siapa yang di sini, siapa yang mau ngisep ingus bapaknya, bapak pilek mau tak sedot umbel, ada yang mau. Ayo tujuh jari Maka satu sehebat apapun kamu Tidak ada orang sukses di dunia ini Kecuali dia pasti bakti kepada orang tua. Lihat mas Ganjar, pasti mas Ganjar Akan hormat bakti kepada orang tuanya Acara apapun kalau ada orang tua Yang ini didahulukan Kenapa? Karena itulah orang yang paling berjasa Dalam hidup kita setelah Allah dan Rasul Maka kepada orang tua Kadang-kadang satu ibu Bisa merawat sepuluh anak Tapi kadang-kadang sepuluh -kadang anak nggak merawat dan jangan terlalu bangga kalau kadang anaknya pinter-pinter, kadang-kadang anak yang bodoh itu jadi yang paling berbakti saya habis dicurhati bu, ada orang Godean Jogja itu Masya Allah, lima anak, empat anak semua di luar negeri sukses semua, CEO sana, CEO sini ada yang di pabrik pesawat Bristol di Inggris sana anaknya yang satu itu sekolah nggak lulus, SD-nya aja 9 tahun berapa, tapi yang paling berbakti dia sakit dia yang nungguin kemana mana dia nganter, yang lain sibuk lebarannya sehingga datang, cuma wa, itu, maafin ya pak, terus bapaknya jawab, oke, okay. nggak ada sementara ini nungguin terus, maka ibu-ibu kalau punya anak bodoh bodoh syukuri, kadang-kadang itu yang lebih berbakti, melalui bodoh-bodo, alhamdulillah, malah hmm. jeda anuannya, jadi luar biasa, orang tua pertama apa penting pada orang tua saya percepat karena waktunya Mas Ganjar ada uh, acara berikutnya saya bersingkat, ya terus karib kerabat karib karabat. kerabat pelan pelan banyak anak anakmu oh, harus tak terungkap nafsu banget no, no, no. seki sih tak rambut seki ya ini karib kerabat kenapa kok ulangi saya kepada karib kerabat karib kerabat yaitu bapak debu de Budde, om tante kenali supaya apa? Karena Anda belajar agama dan budaya. Itu dari kerabat. Kenapa agama dan budaya? Karena agama enggak cukup kalau enggak lihat budaya. Budaya harus diatur agama biar enggak tersesat. Contoh, menghormati orang itu nilai agama, tapi cara menghormatinya harus lihat budaya di Semarang. Sesuai budaya. Di Arab itu kalau menghormati orang, Bu, Pak, adik semuanya itu pegang jenggot. Ya sah, kif halak? Gimana kabarnya? Itu menghormati orang tua itu pegang jenggot. Itu hormat, tapi jangan dilakukan di sini. Ketemu Pak Sidda, pi kabar, Pak? Pak, kabar, Pak? Mantemi ah. hmm. Di sini kalau dinasihati nunduk di Sumatera Barat, Bu. Dinasihati, dinasihati nunduk. Lihat wajah bapak, itu budaya. Budaya. Tapi nek nang Semarang dinasihati bapak malah culik matamu. Ngapa? Ya. <tik> Kenapa? Karena beda budaya. Di Arab megangi kepala orang dewasa enggak apa-apa. Nanti kalau Umroh haji ada anak kecil mau maju megangin kepala, kepala padahal gubernur dipegangin, enggak apa-apa. Yang penting tidak pegang pantat. Ini budaya. Di Kulon Progo kalau ada tamu budayanya dikasih minum tuh setengah gelas gelas diisi separuh itu budaya kenapa? biar habis karena sering bertamu nggak dihabisin kalau itu nanti kurang habis ya ditambahi lagi itu semuanya itu budaya, maka agama dan budaya itu harus disinkronkan maka harus tahu kerabat minimal tahu pak de budi jangan sampai pak dilamar ke, wah ayo tenan bareng harus dilamar, simbahmu dewe terus simbah ira kenal terus yuk berikutnya, anak-anak yatim anak yatim, dan saya termasuk orang yang peduli pada anak yatim semua dari teaching, training, syuting, saya gini ini, mohon maaf buku Maidah kalau ada nanti, semua amplop-amplop semuanya saya serahkan pada anak yatim karena istri saya yatim <tuh> <tuh> serius bu, istri saya itu yatim piatu saya juga yatim, saya ini sepasang yatim piatu jadi Mas Ganjar kalau mau sedekah-sedekah pas untuk <tuk> anak. anak saya malah anak yatim piatu anaknya orang yatim piatu malah lagi bukan yatim yang itu tapi gimana lanjut orang-orang miskin orang miskin yatim yang miskin karena kalau yatim yang tidak miskin Pak Prabowo pun yatim. Hmm. Anies pun yatim, Pak Ganjar tak sebut biar gak kamannya, yaitu uh, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Bu Puan yang nggak punya bapak, kemudian siapa? Erik Thohir, terus siapa lagi? Erlangga, terus siapa lagi? Roma Irama, siapa-siapa? Itu semuanya juga yatim, tapi bukan yatim yang itu, tapi yatim yang miskin maka peduliin namatun soruna watur zakuna, watur hamuna bidaw. berkah rezeki, kasih sayang Allah, pertolongan Allah, bersama kaya kalau anda ikut ke basnas artinya apa, dengan itu peduli pada anak yatim, akan diberkahi, dikasih sayangi, diberi pertolongan Allah, maka kalau keluarga kok nggak beres, lihat, sedekahnya gimana berikutnya yang dekat dan tetangga yang tetangga jauh Tetangga dekat, tetangga jauh Ayat ini bicara tetangganya Kristen, Hindu, Buddha, Dharma, Gandol, Uka-Uka, Gedayangan, Ujinya Andi Enggak peduli, yang penting tetangga. Ayat ini enggak bicara tetangganya PDIP apa Golkar, apa PKS, apa Nasdem, Panas, Adem, Panas, Adem Apa semuanya Dispenser Apa Demokrat, apa P3, apa PKB, apa menetos, lagi, rongpula, angel tidak peduli, yang penting tetangga kalau ada kebakaran yang nolong gubernurnya apa tetangga kalau anda kebanjiran yang nolong sedanya apa tetangga kalau anda ada percelakaan pertama kali yang nolong tetangga apa presidennya maka tetangga, dan ini tidak peduli maka inilah humanisme, inilah kerukunan karena toh yang paling penting ada tetangga, Hormon maaf ada kecelakaan, tolong saja. Nggak usah lihat. Uh, aduh, tolong. tolong Kamu Jawa, Sunda, Dayak, Bali Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Jawa Tengah. Itu. Islam, apa Kristen, apa Hindu, apa Buddha. Islam, Islam NU, apa Muhammadiah. Aduh, tolong NU, NU PKB, P3, apa Demokrat, Demokrat Ah apa Muldoko. Ahy, lebaran ini selasa baru, baru, baru, taruh ya, Ronggulo, wangi pilih Jokowi, woi Prabowo, woi, woi, woi, woi, woi, woi, barang woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, barang Bagaimana kalau ada orang nitipkan barang itu kepada Rasulullah. Berarti dia hubungannya baik. Sekarang sesama orang Islamnya dititipi langsung dikeplang. Bagaimana orang Yahudina Nasrani ini? Ada orang lewat, ibadah wajib rombongan jenazah. Rasulullah langsung berdiri. Ya Rasulullah, dia, bukan non, dia orang non-Muslim ya. Dia manusia apa bukan? Manusia. Wajib bagimu berdiri. Ayo berdiri. Sudah mati aja masih dihormati. Sekarang masih hidup, kadang-kadang malah di, tidak menghormati. Jadi, bagaimana Rasulullah punya itu semuanya? Rasulullah itu punya ada, pertanyaan di Khaibar itu tahu jauh. Orang Islam enggak ada yang mengharap, yang mengharap siapa? Orang Yahudi, sebagian orang Nasrani, kasihkan bagi hasil. Jadi, betapa hubungan itu, karena kita enggak mungkin hidup sendiri. Kalau Anda hidup sendiri, mohon maaf, itu ada adik dulu hidup itu perjalanannya pertama independen. Semuanya tergantung ibunya, tergantung bapaknya. Kedua, nanti anda akan dependen, merasa dirinya bisa mandiri mandiri. Tapi kamu harus interdependen berikutnya. Kalau kamu hanya hidup sendiri, enggak bisa hidup. Maka nasi aja kalau sendiri, perlu waktu 20 tahun saya hitung. Nasi, nanam padi sendiri, nah, nanam padi, giling, bikin penggilingan padi, habis itu masak, masak perlu tunggu tunggu lima tahun ya itu. habis tunggu beli korek, bikin korek sendiri Lalu terus nanam perlu parut kelapa, nanam kelapa 10 tahun ini. jadi 20 tahun baru bisa makan nasi, tapi dengan kita hidup bersama, punya uang puluh ribu ke simpang 5, insya Allah sudah untuk pecel paling gak menul 5K, karena kerupuk kubis, kangkung, sama kecap sudah dapat artinya apa? bagaimana tetangga dekat dan tetangga jauh lanjut, teman sejawat teman sejawat karena bapak Ibu semuanya itu sangat penting Pak, Bu, Bu, Bu, Bu. Karena kita dapat rezeki karena teman-teman sejawat ini teamwork. Berikutnya ibnu sabil. Ibnu sabil. Ibnu sabil gak diterjemahkan. Napa Pak Ibnu sabil itu menawarkan Gus? Orang dalam perjalanan. Ibnu sabil. Ibnu sabil. Hormati ibnu sabil. Orang dalam perjalanan, jadi kalau ada orang Jogja ke Semarang, itu disebut ibnu, dijemput, diantar, dikasih oleh Itu ibnu sabin. Entah bandeng pristu, entah apa susu, apa tahu, lumpia, lumpia, entah itu eh, tahu bakso, ya apalah apalah, pokoknya ibnu sabin. Orang dalam perjalanan, karena itu bagian dari yang harus mendapat penghormatan Mi e isrok kita. Terakhir, hamba sahayamu, hamba sahaya, yaitu bawahan, atasan dan bawahan hubungan baik itu disebut dengan mi e isrok. Penting atasan atau bawahan, dua-duanya penting. Mau bapak-bapak, itu mohon maaf pakai atasan, tapi nggak pakai bawahan. Lato-lato Atau ibu-ibu Bawaan tapi nggak baik atasan Lato-lato atasan dan bawahan Itu disebut isro Maka siapa yang apa sepuluh ini Klik, klik, klik klik, Next, next, next Ya sebutkan sepuluh Seratus ribu tak kasih Ya Siapa yang nyebut seratus sepuluh ini? Ayo dari ini seratus ribu dari saya. Tapi saya minta Mas Ganjar. Ya, sebutkan sepuluh hal yang nanti Isra dan mirot ini sepuluh hal yang harus dibangun. Ayo dari seratus ribu. Ayo sebutkan. Iya, sepuluh. Ayo tunjuk jari. Satu sewu satu sewu. percaya kita siapnya duit kilo. satu sewu. Sepuluh. Ayo siapa hafal Ibu, bapak, semuanya adik-adik. Ya sudah berdiri berdiri bu. lupa ayo sepuluh ayo satu Ew bu ya minimal seongol minimal sembilan ayo siapa mau ayo sebutkan sepuluh <tik> oh, siji mau sepuluh kok mau siji siji mau lima Ew ayo sepuluh ayo ya yuk tunjuk. berdiri berdiri berdiri berdiri Ya udah sanggol, walu walu minimal walu. 10 hal yang harus diperbaiki ada hubungannya. Ayo, ini satu saya boleh, tak siap lagi. Ayo ya Allah, ayo berdiri, berdiri. Ayo sebutkan orang tua. Pertama dari Allah dulu dong, orang tua. Tidak dipakai mikrofon. Allah, orang tua tetangga jauh, tetangga dekat, uh, hamba sahaya, mm -hmm. ibnu sabil, mm -hmm. uh, uh, karib kerabat, mm -hmm. teman sebaya, ya. teman, sejawa teman, sebaya. <laughs> <laughs> teman sejawat sebaya. Teman sejawat yatim ya, yatim yang miskin tadi. Ya, yatim, yatim dan miskin, Oke, ya, 1.000. Ya, ayo Ibu. udah, uh, ya, yang kedua enak, ini. Tapi ini ternyata mengejutkan. Pak nyonya Mas Ganjar, nyonya. Ayo, seratus ribu ada dari SMA. Yuk, udah tinggal ngulang aja kok perbaiki semua, Ayuh, Yuk, yuk berdiri. Berdiri. berdiri, berdiri, berdiri, berdiri. Minta uang seratus ribu. Ayuh. Kalau ya, ya, ya, oke, okay, oke. Okay. Ada spesial, ada spesial dari Mas Ganjar lebih dari seratus ribu. Ya. Ya. Sepuluh lah ya Satu hubungan baik dengan Allah oh, wow. Maka kamu sholat lah Sholat ya, ya oke terus Dua Orang tua Orang tua ya uh. Kue sehingga anda ini kue, kue di domong loro ya. uh. Oh wow. orang tua Teman Terus Anak yatim ya. Anak yatim yang miskin Terus Hamba hmm. saya ya Hamba saya Orang sakit, ah, <laughs> enggak, enggak, enggak. <laughs> Ya, orang sakit, ya, disantuni nih orang masuk di di di Apa teman yang jauh, teman dekat Tetangga Ya tetangga dekat, di jauh di teman dekat di jauh Kerabat tadi ya, terus di di di Ibnu Sabil, di di di di di di di di di Mas di gimana ini Betul enggak? Betul. Ustadz betul? betul? 100 ya? 150. Oh ya <laughs> Hah? Enggak nanti dulu ini ya kata Ustadz bener apa enggak nilainya 100? Bener. 100 ini hadiahnya ini iya. iya. Ya yang yang ngasih kan langsung Ustadz. Masya Allah. Terima kasih, terima Ya Allah, kasih. handphone ya Allah. Ya Allah, iki cuman cuman di, ngasih yang ngasih pertanyaan aja dapat handphone, yang jawab malah nggak dapat yang salah ya, ya, ya, ya, ya. di foto sana, foto sana Ya, dah, eh tanganmu gini, kan? Iki ini gini. ya kasih, ya masya Allah. masih ada enggak? <laughs> boleh satu lagi seratus ribu tapi ya tapi saya, ya berdiri jadi isra' mi'rad itu berdasarkan surat apa, ayat berapa sepuluh hal surat apa ayat berapa terus nah, bunyinya gimana sepuluh ayo sebutkan sudah gak ada uang Pak minta uang seratus ribu beres beres bener dulu apa enggak yuk sepuluh sebutkan iya sepuluh kepada Allah satu udah kepada tak kasih Allah, satu kepada orang tua iya kamu bakti enggak sama orang tua Insyaallah. Alhamdulillah ya kerabat kenceng kenceng kerabat ya Bro, saudara eh, tetangga jauh tetangga dekat jangan jauh ya selima anak yatim anak yatim orang miskin orang miskin ibnu sabir ya ibnu sabir <tabir> <tabir> <tabir> <tabir> ya <teman tabir> saya ya teruk. teman sejawat teman sejawat masalah 100 mas ganjar gimana pak ganjar <tabir> ya benar tat ini? Satu juga? Wah hari ini handphonenya dua dibagi berarti. Satu lagi mas. Masih ada. Loh, ya. ya ya. Tat? Pertanyaannya udah. Ya ya ya. Ya ya ya. Ini ustaznya seneng banget nih pertanyaannya datang lagi nih. Nah ini kalau sepuluh pertanyaan kan bandarnya bangkrut ini. Uh, ya, masih ada satu handphone untuk, <tuk> untuk untuk yang jawab ya <tuk> baik jadi bapak iflanya inti dari berkah ini apakah kita akan satu dibaca ya ayat ini yuk jangan sampai kita memutuskan silaturahmi karena Nabi bersabda layatul jannah tidak akan masuk surga kalau kita memutuskan hubungan silaturahmi di dalam surat Muhammad ayat 22 lanjut dibaca yuk maka apakah sekiranya kalian berkuasa? Kalau kamu sudah punya kekuasaan, kekuasaan, punya kekayaan pelan-pelan saya terangkan. Kalau kamu punya kekuasaan, punya kekayaan, kamu jadi orang sukses terus akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya, terus dan memutuskan hubungan silaturahmi, ya. Terus? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatan mereka. Jadi, apapun keadaan kita, jangan putuskan silaturah karena dengan silaturahmi nanti akan berkah rezeki kita. Akan dipanjangkan usia kita. Usia itu ditakdirkan tapi bisa ditembus dengan doa, bisa ditembus dengan sedekah, bisa ditembus dengan silaturahmi. Siapa yang pengen dipanjangkan usianya, diberkahkan rezeki, kita bersilaturahmi. Tidak peduli suku ras dan agamanya bahkan di pererat persaudaraan kita orang yang nggak pernah silat rohmi, nanti satu akan ada depresi karena hormon oksitosinya itu mengendap dengan silaturahmi seperti ini jangan saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini ayo dida, ayo ya halo ya orang itu kalau nggak pernah silat rohmi, ada hormon oksitosin yang mengendap jadi depresi depresi ini kalau ini hati-hati kalau orang gubernur ada yang introvert punya masalah nguruh kamar mandi, punya masalah diem di kuburan, wa grup group left pengajian gak pernah datang, wong itu cepet edan orang kalau depresi berkumpul jadi strain, strain berkumpul jadi stres stres berkumpul jadi stroke, stroke berkumpul jadi stop, kalau udah stop bilahi tofik maka kenapa si di panjangan usia secara psikologis bisa dijelaskan karena hormon-hormon dan adrenalinnya akan terjalin dengan baik dengan silaturahmi akan berkarir, dengan silaturahmi ini, waziah dan ilmu bertambah ilmu, ternyata Isra Mirot bukan bicara tentang sholat saja. Maka sholat, Allah akbar mengagungkan nama Allah, tapi di apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, keselamatan untuk semua manusia, Muslim non-Muslim, dia macam. maka inti dari Isra Mirot adalah H. Allah dan hablum. Nah, nah. Kalau di Kristiani ada vertikal dan horisontal. Dalam Hindu-Buddha ada Dharma, jadi orang baik kepada Dewa, tapi juga baik kepada sesama. Inilah inti dari Isra Mirot, kita jalin hubungan-hubungan baik dengan Allah dan human manusia, inilah maka kepentingan kita. Masih ada 42 slide, tapi saya pikir itu dulu yang paling penting. Mungkin eh, ini kalau di TV sudah tanda tangan enam kali, saya masuk biasa ini mudah-mudahan Bu Komaidah paham maksud saya ya ilmunya. Baik, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Di sebelah sini ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik. Kalau sudah tidak ada, saya rasa itu masih ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, hmm. kalau Anda nanya, saya jawab, saya dapat handphone. Ya, inilahnya. Kan tadi yang jawab dapat handphone. Ya, ini ya. Ya, karena bapak gak ada yang mau kasih pun gak usah tanya ya ini semuanya baik, saya rasa itu saja kurang lebih aman maaf menawi wanten sasar suring atur munamuni gang muten merananing penggali kloyumun lumuntring samudro pangak sami kupat ditui santen menawi lepat kupat ranggu santen seret rainak namanya gajah mungkur wono kiri kalau salah matur sorry, ya semuanya sorry dan Apalagi ya, pokoknya nanti ada Gading yang tak retak, karena Gading juga retak dengan kisel Gisel sudah jadi tersangka, Gading Martin udah mau kawin lagi, itu Gading Martin ini saja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi, kalau umur kita panjang, sebelum 24, tolong Pak Ganjar ngundang saya lagi. <tik> hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilahhi Taufik Faridaya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak oh, Ibu yang terhormat, tadi Barokahulloh, hidup kita, rezeki kita, semua vital hidup kita, semua menjadi berkah bagi kita akan sampai wafat kita pun, kesalahan Allah memperkaya badaknya. Sebelum doa, saya sambungkan tempat Kepudor, Faktor pun, Basnas dapat bantuan tadi karena saya undang-undang. Memang, uh, menoplasnya si operasional zakat itu, usaha Basnas itu, isteri biay biaya bisa didanai, bisa dibantu oleh APBD dan APBN. Moga suami-suami itu. Ya ghanatud ya ghanastain ihtas roba mustaqim sirabal ladzi an'amta alaihim wal madubi alaihim al adallin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi ruzaqih ya robbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajdikal kariqan mustaqim Allah masalhi alafin fitnatim tibbil qulubi wa dawa yah Wafetel abdani ba shiva yaha, manuri al tsori ba ya yaha, ba ala al hiyo soyo salim. Allahumma, ropana takopel mina, inna kanta sanyalim, batu alaina inna kanta tawa vrohim. Allah makthiha chatina, bahasil makositana, bayasir umurona, vosok asatana. Allahumma, Allahumma salimna, basalem tihina na, basalem imana na tauhidana tawheedana wasallim ahlakuna wasallim ajsadana wasallim ahdana wasallim awdadana wasallim arzakuna wasallim kulama aduidana min ja'alna syakirina dinikmatik musani nabiha qabilina laha wa timmaha alina allah jidna bala tangkushna wa bala Wa atihna wa la tahrimna Wa atihna wa la dhir'alina Wa radhina wa barbwana Rabbana atihna fitnah khasana Wa fil ah dhis'ana Wa qinadab anhar Wa at Xiagananda ihnen Ya Aziz, Ya Ghofar, Ya Rabbul Amin Assallallahu alahu alaikum Zahidinah Muhammad Sayyidinah wa Yasabihi', barakasalam Subhanah rabbika Rabbil Mohon berkenan dengan hormat kepada bapak investor muka dan tidak meninggalkan tempat yang lebih jauh. Ustaz memberikannya bagus sekali dan uh, bersama dengan kita memberikan bantuan kepada umat beragama lain. Bagaimana tadi kita sampaikan, makasih sudah hadir, dan karena Prayani Miro tadi saya sampaikan, kalau memberikan nikah silakan, kalau tidak kita tidak mewajibkan, tapi isi apa konten dari ceramahnya Ustaz Vijayanto itu makjelup ke semua agama bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai bahkan Islam pun memberikan itu gitu ya, memberikan ruang-ruang penghormatan terhadap suku, agama golongan apapun dan tentu saja di acara islamiroh ini juga dari pasnas kita memberikan bantuan, tadi ada mahasiswa mau ada apa tadi ya, summit yang ada di Turki ya kita bisa kasih bantuan dari pemprov untuk bantuan beberapa agama tadi eh, kelompok Masyarakat ya, kita berikan bantuan termasuk tadi yang membutuhkan Bapak kayak MCK, terus kemudian bantuan-bantuan untuk uh, kelompok masyarakat yang membutuhkan, kita kasihkan, ya mudah-mudahan uh, dengan acara isomero, tadi disampaikan oleh Ustadz Cahyanto itu, semua bisa merasakan, oh indahnya ketika kita bisa bermasyarakat dengan baik, saling menghormati. ya. Dan, ya. I <laughs> <laughs>